Okay guys, assalamualaikum. Aku Daniel and welcome to the skit. So hari ni aku nak aku just nak tunjuk kepada korang video tadi yang aku pergi record buat record skit-skit bab makanan mak aku masak. So hari ni 6 Jun dan hari ni adalah uh, a mak aku. So aku ada bawa dalam dua ni untuk aku hantar dekat rumah ideal dan video kali ni aku nak challenge diri aku Aku nak cabar diri aku, boleh tak aku cakap Bahasa Melayu Baku So, kita start daripada sekarang <coughs> Ok kawan-kawan, Assalamualaikum Saya Daniel, dan hari ini saya nak pergi Hantar makanan ke rumah Kawan-kawan rumah kawan saya Dan Jom lah tengok uh, video saya Pada kali ini. jom Ayuh Kawan-kawan, hey, saya sudah sampai rumah Dan Saya rasa video ni Tak begitu menarik dan Tak begitu Seronok lah untuk ditonton Kerana um, Saya menggunakan Bahasa baku, bahasa yang Mungkin masih digunakan oleh Orang-orang Nusantara dan uh, Digunakan oleh Mungkin orang Brunei, orang Sabahan um, Orang Singapah dan orang Indonesia mungkin juga Dan hampir ke semua orang di Malaysia Malaysia, Kuala Lumpur Ataupun seluruh orang Malaysia Tidak lagi menggunakan bahasa baku Ataupun cara percakapan untuk partikel A Ataupun dia akan menjadi uh, Dia akan menjadi kita Atau uh, yelah kita Akan menjadi kita Dan itulah satu yang uh, Uh, yang tidak positif ya kerana kita mengubah cara sebutan asal dan itu saya tiada tiada idea lagi untuk berkata saya pun tak tahu apa lagi apa lagi yang saya nak bualkan dan saya rasa saya akan hentikan video sampai sini saja em um, Kawan-kawan jangan lupa subscribe Jangan lupa langgan Jangan lupa tekan Butang uh, tekan butang Suka untuk video ini Dan jangan lupa kongsikan uh, Pautan video ini Kepada rakan-rakan anda Dan jangan lupa sokong kami Untuk kami mencapai 2,000 uh, Pelanggan di saluran youtube Dan juga di Media sosial yang lain dan Itu saja. Assalamualaikum Bye-bye Aku lepas Aku lepas untuk cakap Cakap bahasa baku Dan Aku bangga menjadi orang Melayu So, ya yeah. So, guys, jangan, jangan lupa subscribe lah like, komen Aku Daniel And excuse me los Peace, salam Bye-bye